serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar leslar tentunya. Baiklah para sahabat leslar, manapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Imin akan memberikan judukan vitamin manjani idola kesayangan kita Gegabar pertama itu, persahabat, tiada unggahan spesial banget dari Mas Gilang, Juragan 99, yang memposting sebuah postingan foto momen kebersamaan dengan Leslar dan Gus Miftah. Ini adalah momen pengajian semalam di malam minggu ya, Masya Allah Kabarang Allah. kita, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan kita lihat di sini ada sebuah kalimat caption luar biasa yang dituliskan oleh Mas Gilang. Gimana malam minggu kalian kalau kita Alhamdulillah habis dibikin adem hati dan pikiran sama Gus Miftah Wow malam minggu dipakai dengan waktu pengajian oleh Juragan 99 bersama Laislar dan Gus Miftah Masya Allah mudah-mudahan menambah ilmu, menambah kebaikan dan tentu kita dibikin adem dan bahagia oleh mereka Masya Allah kabarakat Allah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dalam pusingan tersebut, banyak sekali respon yang sangat positif diberikan dari para fans sejati Leslar, yakni salah satunya dari akun Rasa skor Les24lar, mengatakan dalam kolom komentar, ikut pengajian tadi kami juga hatinya ikut adem bang, juraga 99, masya banget ya. Mudah-mudahan tetap selalu kompak dan selalu solid, mendukung yang terbaik untuk Lesti maupun Rizki Bilar. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah info bocoran soal baby moon Lesti dan Kakak Bilar ya. Di sini ketika diwawancara, Make Up nih membocorkan menyampaikan soal baby moon ke Turki nih. Masya Allah banget ya ternyata. Baby moon ke Turki Lesti dan Rizky Bilar bersama keluarga dan tim ini akan diselenggarakan. Bulan ini juga, para ya Wow, tapi tanggalnya kita belum tahu Mudah-mudahan semuanya diberikan Kemudahan, semuanya diberikan Kelancaran, amin, ya robbal alamin Ini disampaikan langsung oleh Kariski Makeupmu, ya, para sahabat, ya Mudah-mudahan banyak sekali Kabar baik, kejutan-kejutan Dan sidokan vitamin yang Akan disuguhkan langsung dari idola kita Untuk kita semua Info ini kita juga dapatkan dari Family Unscholar 23 Lihat di sini sebuah kalimat caption info juga yang dituliskan: Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan baby moon ke Turki bulan ini." Ini kata Rizky sahabat ya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan baby moon ke Turki bulan ini. Wah, wow, masya Allah, bangga persahabat, ya. Kita merasa bahagia bahwa bulan ini juga. Lesnar akan ke Turki akan melaksanakan acara baby moon mereka, masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sini banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans. Salah satunya dari akun Aditya Lian 21. Paling habis dari Malang minggu depannya ke Turki karena bulan depan Adeline kan nikah. Katanya tuh, masya Allah banget ya. Yuk kita tunggu saja informasi. Terbaru dan kabar baiknya Mudah-mudahan kita mendapatkan Kejutan-kejutan bahagia Langsung dari Lesti dan kakak Rizky Bila Selanjutnya juga persahabatnya Bengmin akan menginformkan kembali Mengingatkan kembali jangan sampai lupa Hari ini, hari Minggu, adalah hari kebahagiaan juga untuk kita sebagai fans sejati Leslar Yang mana bakal hadir acara Cinta Abadi Leslar Tetaplah setiap bersamaku karya terbaik dari Leslar Entertainment Yang akan tayang di Antv jam 4 sore Nih, bersahabat ya Jangan sampai lupa, dicatat jamnya biar nggak ketinggalan jam 4 sore kita akan bersama-sama menyaksikan karya terbaik Leslar Entertainment Dalam acara cinta abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku Masya Allah persahabatnya makin gak sabar nih. Karena di episode kali ini berbeda banget ya dari episode sebelumnya Kita lihat di kalimat caption yang luar biasa dituliskan Bilar anterin Lesti yang akan off air Bilar nanyain Leslie, apa dia masih yakin Mau tetap nyanyi, Lesti jawab berkali-kali kalau dia nggak apa-apa, Leslie yakinin Bilar kalau justru Leslie lagi pengen banget manggung tuh. Dan akhirnya Leslie pingsan. Waduh, gimana ini ya kondisi Dedek si Mak selengkapnya di acara cinta pada Leslie tuh ini luar biasa. Momen di pantai Anyer, momen ketika Leslie kejar off of air, apa apa dia yang makin penasaran dicatat jamnya biar nggak ketinggalan untuk soal menyaksikan karya-karya terbaik dari Leslie Entertainment. Berikutnya kita lihat juga persahabat di sini ada momen spesial pengajian semalam di malam minggu. Lestri Kejora nyanyi ya duh, luar biasa. Suara emas tak diragukan lagi kalau tidak last Luar biasa masya Allah mengguncang seluruh rakyat Surabaya. Masya Allah banget persahabat ya dan kita lihat. Tentunya kakak Bilar ini kesemsem banget ya saat dinyanyikan oleh istri tercinta tuh Sambil di video dibuat story sama kakak Bilar Masya Allah tersenyum hanya terlihat dari raut wajahnya kakak Bilar Semakin bangga Masya Allah Begitu bahagia dan bangganya osas dinyanyiin oleh istri tercintanya para sahabat ya Mudah-mudahan selalu bahagia untuk rumah tangga Lesti dan kakak Rizky Bilar dan selanjutnya juga kita lihat nih ada momen spesial luar biasa juga yang kita dapatkan ketika di acara pengajian semalam Yang mana tertangkap kamera juga nih persahabat ya Kakak Bilar lagi elus-elus manca perut bunda utun PBLnya juga diajak pengajian perhatikan persahabat ya Tanda panah yang bagaimana tunjukkan itu adalah tangan kakak Bilar yang lagi elus-elus perut bunda utun Masya Allah momen ini juga diunggah kembali oleh akut sendal putih Anes Korbilar, kalimat Gerson pun dituliskan Masya Allah, Baby L ikut pengajian juga sambil dielus sama papanya. Bahagia aja gitu liatnya tuh. Kita juga ikut bahagia melihat kebahagiaan, keromantisan, kekiutan hingga keubuan dari Lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan selanjutnya ini luar biasa, momen yang sangat membanggakan dan membahagiakan kita semua sebagai warga Konoha. Masya Allah para sahabat ya, ketawa bahagia dari keduanya membuat kita semakin bangga Masya Allah semakin lucu, aduh cute banget ya Dede dan kakak Bilar Emang selalu lucu, seceria dan seharmonis itu, Leslie dan Rizky Bilar Hingga orang-orang terdekatnya pun merasa iri para sahabat ya baper melihat keromantisan yang selalu disuguhkan oleh keadaan Lesti Kejoran mudah-mudahan bahagia selalu, sehat selalu dan diberikan kemudahan apapun yang dilakukan oleh idola kita ini masih menunggu kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang minu Jumkan, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh